Ini oh, Makasih kamu. Karir bosong duduk. Bosong duduk ya karir saya Bosong duduk bosan kali dia Mandi kadek, ada ini ya Mandi kau kamu gari salah